di youtube ini jadi hari ini saya mau ngasih tutorial cara bikin apa ya namanya ya semacam tanda bukti lah ya nah kayak gini ini tuh semua otomatis jadi format nama ini kelas ini serta jenis karya ini itu otomatis jadi ini adalah hasil dari anak-anak yang sudah mengisi form atau dalam hal ini mengerjakan ujian praktek, jadi sebagai tanda bukti. Jadi kalau kita bikin sertifikat pun bisa ya. Tentu kalau sertifikat harus ada legalitas, tanda tangan dan segala macamnya. Ya, langsung aja kita mulai. Kita close dulu ini ya. Ini saya mulai dengan halaman muka di search engine. Jadi tahap pertama itu kita harus menyiapkan. Mensiap, kita harus menyiapkan desainnya. Desainnya ini saya kebetulan buat di Canva. Nah, ini udah akun saya. Ini dia desain saya. Nah ini. Jadi saya di sini hanya buat backgroundnya saja. Setelah ini kita udah buat pilih saja apapun. sekarang kayak gini, segala macam bisa. Nah ini. Ini hanya contoh aja jadi di blank kosong dulu semuanya blank kosong gini kita save, nah ini ya hanya satu halaman dong. kita download lagi nah, karena saya udah ada saya tidak perlu save ya, cancel setelah dari Canva kita akan menuju google drive Drive akun saya. Nah di Drive sini pertama itu kita harus bikin formnya. Ini saya udah bikin formnya. Kita klik formnya atau kita bikin buat baru bisa. Kita masukkan segala macamnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini saya memasukkan beberapa pertanyaan pertama nama yang wajib diisi, kedua email tiga kelas, kelas ini berupa dropbox yang keempat ini kategori karyanya terus ada nah pertanyaan uploadnya jadi anak-anak tinggal upload file di sini sampai situ lumayan ya sudah begitu paham nampaknya terus kita masuk ke drive lagi di drive ini file yang background tadi itu kita bikin bikinnya dimana? kita bikin di google slide kalian tinggal buka baru atau new klik google slide nah, presentasi kosong saja akan muncul tampilan seperti ini oke nah, karena saya sudah punya dia akan ke otomatis ke kan. nah kurang lebih kayak gini sama teman-teman tidak perlu mempaskan ukuran ini karena kadang kita harus ngambil tengahnya ya ngambil tengahnya itu kayak gini kita lihat tampilan dulu kita perkecil nah nah itu kan beda ukuran ya paskan saja tengahnya nah sampai ada tanda grid gini sudah pas jadi eh, nah sudah ada tanda merah ini tanya sudah pas sudah presisi kuncinya di sini <tuh> jadi yang tadi itu kan blank background kosong saya masukkan ke sini ini berupa teks yang bisa ditambahkan dari sini tak teks kita klik saja kita bikin gimana nah, tulis gitu nah, ini sama kayak gini Nah di bagian nama kita harus masukkan tanda ini yang di samping M kita bikin dua Nah sama ditutup dengan tanda yang sama Nah gini ya kita ketengahkan Pastikan ininya memanjang karena namanya jika namanya panjang dia akan ke bawah kalau segini doang Tuh gitu kelas pun sama dibuka dengan tanda ini dan ditutup dengan tanda ini gitu kuncinya disitu terus dalam hal ini saya menambahkan Ntar kita perbesar dulu ya nah saya memasukkan tiga kode Di sini ada kategori ya jadi ini kan akan berubah-ubah sesuai dengan Anak-anak mengirim karya apa? Jadi ya, saya masukkan kode lagi di sini. Baik ya, ini sudah kita siapkan. Pastikan ini tidak terkunci. Kita kita ganti ke siapa saja yang mendapatkan link. Oke, selesai. Sampai situ saya rasa paham ya. Kita close aja, nggak apa-apa. Setelah ini sudah dibuat dengan kode seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Kita close aja. Nah, dia ada di sini ya. Kita namain ucapan terima kasih. Terus kita balik lagi ke formnya yang telah kita buat karena saya udah ada responnya dari anak-anak. Kita klik respon, kita bikin spreadsheet. Nah, dia bentuknya kan seperti Excel. Terus di sini ada nama seperti pertanyaan yang kita buat tadi ada nama, email, kelas, kategori karya silahkan upload nah ini berupa link anak anak ya. dari situ kita add-on Nah kita masukkan add-onnya itu berupa autocrat autocrat ini kalau misalkan teman-teman belum ada dapatkan add-on pilihnya ya pasti belum muncul kalau misalnya belum install dapatkan add-on nah ini udah terinstall sama saya jadi klik auto kratnya install aja ini karena sudah diinstal masa tidak tidak akan saya uninstall ya karena udah diinstal berarti akan muncul kayak gini gitu kita close aja nah pastikan default akun kita ini adalah akun yang kita pakai ya pastikan sama, soalnya kalau misalkan berbeda, tidak akan sama nanti akan saya buatkan keterangannya di bawah ya, di deskripsi setelah sudah terinstall kita kan disuruh masukkan akun mana yang akan diinstall nanti pilih saja akun yang kalian pakai terus kita add on nya setelah diinstal akan muncul autocrat, kita open nah, ini job saya yang tadi kita bikin autocrat ini bakal muncul blank kalau misalkan teman-teman belum bikin pasti muncul blank ya kita bikin new job ya teman-teman bikin new job akan seperti ini halaman awalnya nah akan muncul kayak gini kita namain apa saya di disini contohnya ujian praktek kita lanjutkan nah ini kita klik from drive nah Klik template yang udah kalian buat, formatnya slide. Tapi teman-teman bisa juga bikin di Google Doc atau apapun ya. Itu di select ininya, kita next. Nah, yang ketiga ini kita sinkronisasikan. Jadi format yang tadi kita buat ini adalah untuk membaca. Karena di sini ya, ini akan disinkronisasikan dengan apa nama? bisa ini kelas sini kategori biasanya kalau namanya sudah sama sudah sesuai dengan ini udah otomatis kita lanjut ya file name -nya kita tinggal namakan aja pengen apa saya tetap ujian praktek tipenya apa kita akan ngirim ke responden kita tipenya Google Slide atau PDF saya pilih PDF di sini kita next nah ini tidak perlu diisi juga tidak apa-apa Ini saya isi Dengan email Folder ID kolomnya ya Jadi kalian tinggal tambahin reference Nah sini ganti ke email Ekanan sudah, sudah ada Saya delete satu ya Lanjut ya Yang ketujuh ini Tidak perlu diisi juga tidak apa-apa Nah sini Kita akan kirim Dokumennya Kita Klik share doc, pindahkan. Biasanya ada di sini. Awalnya di sini. Kita pindahkan ke sini. Share doc-nya apa? PDF karena pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tu apa tujuannya kemana kepada siapa? Kita masukkan kode-nya gini. Sesuai dengan yang di sini. Nah, kalau e-nya pakai e besar kita pakai e besar. Kalau ada titik dua-nya silahkan pakai titik dua saya pakai E besar jadi ini kodenya pastikan sama. Terus mau pakai teks apa? Saya tuliskan di sini. Terima kasih sudah berkarya. Kita next. Kita run on from trigger. Yes. Kita save. Nah. Udah ada ya di sininya udah masuk kalau misalnya udah ada di sini. Ternyata sudah kita close aja nggak apa-apa. Terus kita balik lagi ke formnya. Kita coba isi ya. Nah ini kita kirim, klik kirim lalu kita pilih yang rantai ini terpendek saja. Kita salin atau salin di sini. Kita buka tab baru. Pastekan di sini. Nah kita buat nama saya sekarang di dan ini emailnya saai.com nanti kan akan diisi sama anak ini ya jadi nanti akan otomatis masuk ke email ini kelasnya saya pilih kelas A aja kategorinya seharusnya saya suka seni, tarik, misal pilihnya karena saya harus memerintahkan untuk upload jadi kita harus upload apa aja dulu ya foto saya aja nih setelah kita insert, kita upload. Nah, sudah sudah dikirim semua. Kita kirim. Nah, di sini saya tambahkan ini, kata-kata di sini. Ujian praktek seni budaya. Terima kasih sudah berkarya. Silahkan cek email untuk melihat tanda bukti ujian praktek. Ini bisa diganti sama Bapak-Ibu. Setelah ini, kita coba cek email ya. Kita buka tab baru kita pilih ke email. Nah, ini baru nih 1345 sekarang 1345 jadi ini yang barunya nih ya. Sini udah hampir nyoba kali. Ini percobaan pertama. Filenya di sini Google Slide. Yang saya rubah jadi PDF. Kita klik. Sesuai enggak ya? jadikan kelas. Nah, terima kasih kepada Ibu Biram Dani, kelas 9A telah melaksanakan ujian praktek seni budaya dengan membuat karya seni tari. Semoga apa yang sudah kita buat menjadi karya yang bermanfaat. Be better with your every time. Gitu, teman-teman. Jadi ini menurut saya sangat berguna ya sebagai wujud apresiasi anak-anak yang telah mengisi form kita. Baik, uh, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan silahkan di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat silahkan bagikan ke kerabat Anda terdekat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.